Lagi free spin, uh, banyak banget satu lagi. Nah, cakep, dapat nice plus, kita dapat skater ya. Lumayan, satu ribu. Oke, pecah. Oke, pisang anggur, anggur kurang satu kali lima, dua ribu Cok, nah, kali sepeknya connect mampus. Oke, lima ribu Cok, kita dapat akhirnya kali sepek mampus. Konek kali 500 hek 500 guys. Hi hi, guys. Jumpa lagi seperti biasa guys ya. Kita bermain lagi di, di sini di Sweet Bonanza biasa guys ya. Di sini aku mau modal 100 ribu. Nah di sini aku mau tes main barbar -bar langsung guys ya. Tanpa pola di awal, tanpa spin film manja langsung kita gas aja di sini. 50 putaran turbo spin ya guys ya. Oke semoga kita di sini dapat keuntungan. Kita main nekat, semoga uh, diakhirin atau dikasih nikmat ya guys ya. Moga aja guys ya, 50 turbo langsung bet 6.000. Moga moga dapet dapat di sini. Oke, okay, connect. <kuh> 100.000 ya dana, -dana kena -kalan guys ya. 100.000 nih dana kena kita. Oke, okay, di sini pisangnya pecah. Masih aman guys ya, masih 3.000 nih kurangnya. Udah beberapa putaran nih ya. Udah 8 putaran masih ya di bawah ribu, masih konik ini bagus-bagus. Nah, satu lagi free spin. Uh, lopenya banyak banget. Satu lagi. Nah, cakep. Dapat nice plus kita dapat skater ya. Lumayan. Di bettingan 6.000 rupiah nih ya Kita dapat langsung bet, uh, Cuan di sini ya Dapat free spin Tanpa buy spin di sini kita udah balik modal langsung Semoga di sini-sini ada ya guys ya Oke semangka Pisang Oke kali 15 kali 6 Waduh anggurnya kurang 2 coy ya Oke lah, kali 21 75.000 lumayan 211.000 Di sini tambahan Tambahan lagi dong Oke pisang Manggis Semangka kali-kalinya dong Ih, kali-kali dong, 14.000 tuh. Astaga, kali-kali dong. Pah, kali lima doang, cok. 106.000 ya, lumayan dapat nice di sini ya. Dapat nice kita di sini. Oh, astaga, pisang kukira kau ini itu ya, perkaliannya gede-gede semua, coy. alah-alah 319.000 ya, tambahin lagi yuk, dua spin terakhir. alah last pin. nggak kau juga ya, 319.000 kita dapat di sini, ya. Oke lah, kita terusin lagi di sini. <tuh> Kita gaskun lagi di sini ya, kita gaskun lagi di sini. Masih naik kita masih 400.000 ya. berarti naik kita masih 300.000 ya dari bocuannya. Oke, kita lanjutin lagi di sini masih ada sisa putaran yang dari 50 turbo spin ya, guys ya. Di bettingan 6.000 Rupiah nih guys ya. Oke, love-nya kena lagi dong. Satu lagi tuh. lah, nggak mau lagi ya. Tadi love-nya lumayan-lumayan kayak ya. Tadi love-nya lumayan coy sampai dapat nice 120.000 coy di luar. buh kalau di dalam kok begitu kali 50, buh Kayak cepet, beh. 12 juta cok Oke okay, dua putaran lagi kuning atau pisang tumben nih pisang oke okay, tumben pisang pisang sekali karena lagi pisang lagi guys ya dan seperti biasa bosku yang di sini baru bergabung langsung aja bosku dibantu like, oleh sharenya makasih banyak yang udah ngelongin waktu untuk singgah di di channel kita ini guys ya jangan lupa di subscribe juga bosku ya nyalakan juga notifikasi loncengnya jika lo kalian pengen ingin terus update pola terbaru di channel kita makanya itu ya nyalakan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan guys ya karena kita di sini update tiap hari guys ya oke okay, kalem konek lagi 5 spin lagi ya saya. oke anggurnya pecah tiga putaran lagi di sini oke kelar ya saya 50 putaran sini kelar hmm, saldo 244 nah ini bisa by spin ya di sini aku coba buy spin ya 240.000 yuk moga aja di sini dapat free spin, eh, dapat yang isinya bagus moga ya tadi kita dapat free spin pertama lumayan 300.000an coba kita by spin di 240 ya bisa selalu tinggal 4.000 nih, Cok. Kita all -in aja gitu ya. Kita main gas-gas truk -gas aja di sini tanpa bahasa Uh, kali 20-nya kali 10 connect mantap. 4.200 dikali 30 berarti totalnya 126.000 ya. Oke, lumayan. super B nya kawan luar di sini ya. Oke, mantap. Ay, konekin dong. Oke, anggur. Semangka, pisang. Aduh, pisang 1 2, 3, 4, 5, kurang 1, Cok. 25.000 cuma dapatnya. Ah, pisang lagi. 161.000 oke okay, pecah. Oke okay, pisang, anggur, anggur kurang 1 5, 21.100 cok. Nah, kali speknya connect mampus. Oke, okay, 5.400 583, cok. Kita dapat ya kira -kira kali speknya mampus. Konek kali 500 he eh, kali 500 kali 100 kira -kira. jadi saldo kita di sini 770.000. ya guys ya, di sini aku bakalan coba hmm, Coba buy spin lagi lah, ya. kita coba buy spin lagi di sini 240 ribu Moga jadi sini Dapat lagi ya, kali cepeknya connect lagi, Kan lumayan guys ya Di sini sih ribu ya Oke masih untung kita masih cuan Modal 100 ribu tadi ya Modal 100 ribu kita ya, pakai pola 50 langsung di awal Langsung buy spin dua kali nih ya Buy spinnya dua kali langsung guys ya Oke kali 8, connect Connect lagi Ayo dong, kasih lagi dong 29.000 7 putaran lagi 6 putaran lagi disini ya guys ya Oke okay, 5 putaran lagi Kuningnya pecah atau pisang 3 Eh 4 sama 5 9 5.400 34.000 lagi yuk Jangan sampai di akhir-akhir spin lagi Koneknya co ya yeah, kalau konek kalau enggak Mana bisa terulang co ya <k interesting> Tapi kalau hoki enggak kemana guys ya Oke okay, 3 6.000 5.000 Disini total kali 14 8.800 43.000 disini guys ya Sisa 2 spin lagi nih last pin terakhir tambahin lagi oke okay, mantap ditambah lagi disini free spinnya guys ya 5 putaran lagi semoga sini isinya nggak kosong guys ya dan seperti biasa di sini, guys ya di sini cuman hiburan semata jadi jangan dijadi mata pencarian guys ya makanya itu aku selalu nyaranin kalian kalau ingin deposit atau bermain itu cukup pakai dana kenakalan jangan pakai dana pribadi guys ya oke okay, 64.000 kali 50 nya connect mantap banget cok cuman sekali pecah doang Oke okay, seratus ya super pinya konek di sini. Oke okay, 175.000 mantap dua putaran terakhir. Oke okay, pisang konek. Hmm kali enam seratus tujuh puluh ah lah nombok kita dicok kalau nak konek nih. Oke okay, kali tiga tambahan tambahan dong. Allah kali tiga doang enam ribu jok seratus berarti kita nombok empat puluh ribuan ya. Oke okay lah. Jangan dipaksa ya Baik dua spin, baik kita buy spin dua kali nggak mau. Ya udahlah di sini aku bakalan spin manja lagi guys, Kita bakalan tambahin lagi di spin di sini di 30 putaran ya. 30 putaran turbo spin di bettingan 2400 guys ya. Nah, jadi polanya itu guys kan 50 langsung di awal, langsung buy spin dua kali di tengah-tengah. Habis itu tambahin tiga 30 putaran otomatis di turbo spin guys ya. Modal ribu udah naik nih 700 ribu Berarti kita cuan 600.000 ya. Udah lumayan pas ya. Pas lah standar kemenangan ya lima kali lipat atau 6 kali lipat dari modal guys ya <tuh> 17 pin lagi di sini 15 13 pin lagi di sini ya 11 putaran lagi Oke okay. semangka pisang anggur apel jadi hijau nggak mau 9 putaran lagi guys ya 9 putaran lagi kalau emang nggak mau dikasihnya lagi ya udah guys ya Uh, kita bakal langsung cabut berapapun 600 atau 700 jadilah Yang penting kita WD guys ya Karena kemenangan yang sebenarnya benar menang itu ketika kita WD ya Ketika kita WD Percuma JP kalau nggak WD guys ya Oke cakep naik lagi dong Ke 700 cakep sih Oke dituruti kita guys ya Makasih untuk kalian semua bosku yang udah hadir sini ya, Semoga kalian profit juga yang Menggunakan pola dari saya ini Dan kita bakalan jumpa lagi ya di next video Dengan pola trik-trik atau -trik baru dari saya Seperti biasa Disini aku akhirin dulu guys ya Salam sejahtera sonal Dan bye bye Thank you guys ya